alam listrik bosku. hari ini nih bosku kita akan komparasi, komparasi, membandingkan bosku ya, gampangnya membandingkan ini produk dari koda semua bosku. tipe 120, tipe 130, tipe 140. Nah kali ini kita akan ini mengupas satu persatu. Cuman khusus untuk ini kemarin sudah sudah kita ulas untuk spesifikasi serta apa namanya bosku fitur-fiturnya tapi masih yang Goda 140 yang generasi pertama untuk generasi yang kedua cuman bedanya ada di rating aja bosku ya jadi ada tambahan rating selainnya sama semua mulai dari spesifikasi fiturnya juga modelnya juga sama cuman bedanya ini ditambahi kampuri Nah untuk video kota 140 ulasan reviewnya ada di link di kolom deskripsi bosku ya di bawah ini bosku ya nanti bisa dicek di deskripsinya silahkan dibaca itu ada linknya silahkan diklik klik linknya nanti bosku kalau misalkan ingin tahu spesifikasinya 140 ini bisa langsung di situ ya bisa langsung klik linknya nanti bosku Nah selanjutnya kita akan Komparasi ya. Kemarin kan sempat ada yang tanya ke saya. Mas, dari pilihan yang 130, 120 sama 140 bagus yang mana Mas gitu. Nah, untuk speknya sih rata-rata sama, Bosku. Baterainya sama, pakai litasi 48 volt 12 ampere untuk kecepatannya ya kurang lebih sama, jarak tempuh sama, sekitaran 40 kilo kurang lebih untuk bebannya juga sama 120 tapi nanti mungkin yang akan kita ulas di spesifikasinya oh, maksudnya kok spesifikasinya sorry bosku yang akan kita ulas di fiturnya bosku fiturnya nanti kita bisa ulas satu persatu mana yang cocok dengan kebutuhan bos-bosku ini nah sekarang dari segi tampilan segi tampilan untuk tampilan ini sama bosku ya lampunya seperti ini semua cuman yang beda di 140 lebih lebih lucu bosku lebih luas juga lampunya nah ini untuk tampilan depan terus untuk selanjutnya kita lanjut ke kecepatan kecepatan kontrol kecepatan sama ya kontrol kecepatan sama nah yang beda di sini di satu empat dan satu dan adik-adiknya ini 120, 130. Ini di penghidupan lampu untuk on-off lampunya bosku. Kalau yang ini pakai dua kali kontak, ini juga sama dua kali kontak. Dua kali kontak bosku ya. Nah kalau yang ini sudah ada skakelnya Nah 140 sudah ada skalenya. Terus ada tambahan rating juga untuk 140, 120, 130 nggak ada. Terus lanjut. Lanjut untuk ke spion. Spion ini bawaan dari pabrik untuk 120 dan 130 itu enggak dapat, Bosku. Yang dapat 140. 140 sudah ada spionnya. Terus lanjut ke ini. Tempat kecil itu buat tempat minum biasanya Bosku. Tempat minum atau buat naruh apa di sini. Nah. Untuk 120 dan 130 ini enggak ada terus untuk dudukan ini namanya jok kalau jokan motor sadel untuk sadel. Nah untuk yang beda di sini ini yang 1 30 dia nggak bisa diatur tinggi rendahnya ini nggak bisa diatur kalau ini bisa diatur bisa diatur Nah terus untuk dudukan boncengan sama kecuali bedanya yang 140 ini ada sandaran belakangnya bosku nah untuk kelebihan dan kekurangan sandaran belakang kan ada sendiri jadi ketika kalau misalkan adik kecil gitu enak ada sandarannya cuman ketika adiknya sudah agak besar atau mungkin sekitaran umur 12 atau 10 tahun kalau boncengan nanti kesusahan kakinya bosku nah kalau gini kan enak langsung naik langsung duduk kalau yang ini kesusahan pasti nanti ketika ngangkat terbentur itu sandaran jadi kalau saya sendiri sih lebih suka yang model-model gini yang gak ada sandarannya Nah, terus lanjut ke footstep. Footstep ini yang enak itu 140 sama 130. Dia lebar luas. Kalau footstepnya 120, dia kecil. Selanjutnya ke lampu belakang. Lampu belakang. Untuk 140 dan 130 ini sudah ada lampu belakangnya, bosku ya. Untuk 130 belum ada terus lanjut ke, kita langsung lanjut terus bosku ya ke motor power yang akan kita bahas ini yang perbedaannya aja motor powernya satu ini 120 itu 450 450 yang 140 juga 450 watt cuman untuk yang 130 ini 350 nah lanjut ke sisi tempat baterai bosku kalau ditanya mas musim hujan yang aman mana semuanya sebenarnya aman bosku dipakai kadang soalnya saya sendiri juga biasanya pakai gitu loh, sepeda listrik ketika hujan. cuman kalau misalkan berteduh, itu pasti saya teduhkan bosku. kalau misalkan berteduh kondisi hujan, saya berhenti pasti saya teduhkan. saya nggak pernah saya hujan hujankan untuk sepeda listrik. di rumah itu kebetulan saya pakai ini bosku, you Uwindfly Electra, Uwindfly Electra selanjutnya tempat penyimpanan baterai itu tadi bosku ya nah ini kan baterainya masih lagi kering semua tempatnya di bawah sini nah ini enaknya luas 120 ini 140 juga agak luas 130 dia agak kecil cuman jangan salah bosku ya 130 ini lebih safety dia bosku jadi dia sudah kayaknya sudah pernah saya bahas juga bosku videonya itu di video saya sebelumnya itu apa sudah pernah ya? oh belum Oh uh, sudah pernah atau belum? saya lupa nanti kalau memang sudah ada saya cantumkan linknya juga tapi lebih baik saya infokan aja nah seperti kayak RF Pro seperti kayak Volta nah dia jadi lebih aman kalau yang lainnya ini ketika dibuka dia pakai bautan ini itu langsung rangkaian kabel jadi ini lebih aman ketika hujan untuk keranjang keranjang bedanya di 130 lebih lebar lebih luas kalau yang 140 standarnya keranjang biaya pada listrik nah kalau yang ini plastik bosku banyak jadi ya kalau misalkan ada yang bilang nabrak nggak penyok tapi pasti ada kemungkinan langsung patah nah itu mungkin yang bisa saya Ulas uh, bosku ya. Jadi kayak gini, kan tadi kan beda-beda. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan seperti gini, mas yang bagus yang mana? Gitu. Jadi saya juga sesuai kebutuhan. Pasti saya tanya keperluannya buat di mana, bu? Yang pasti Medan pemakai sama yang pasti yang, ya itu aja ya bosku. Yang pasti yang utama Medan bosku Medannya. Jadi ketika kalau misalkan Daerah kayak datar kayak gini kan pakai-pakai yang seperti gini juga enak gitu loh. Maksudnya itu dia nggak perlu jalan yang terlalu nanjak gitu, dia masih bisa digunakan, masih aman, masih enak gitu loh. Jadi nggak bakal ada keluhan, nggak kuat naik gitu loh. Nah tapi kalau misalkan jalannya pegunungan, ya kita nggak nyarankan kalau sepeda-sepeda seperti ini. Tapi kalau misalkan daerahnya dataran, yang medannya cenderung apa? datar, nggak ada naik turunnya yang terlalu tinggi. soalnya kan ada batas ketinggian itu sekitar 25 sampai 30 derajat sih buat skuter pabrik. itu nggak melebihi beban ya, beban angkutnya 100 sampai 120 kilo. itu depan belakang, termasuk beban unitnya juga. nah, kalau misalkan saya ditanya, yaitu tadi. kalau misalkan hanya dipakai di kompleks model seperti ini itu enaknya dia lebih safety. Jadi dia kan nggak perlu rating. Nah, rating juga bisa dibelikan dikasih variasi yang rating Bluetooth itu kan bosku ya. Nah, tapi kalau misalkan mau yang lengkap ada ratingnya ya yang Goda 140. Jadi semua sebetulnya kebutuhan sih dan yaitu tadi ketika membeli pastikan dulu dicek spesifikasinya yang real. Jadi pelajari dulu, tanya-tanya dulu jadi gali informasi kalau memang sudah share ya monggo silakan tentukan pilihan mungkin itu dulu bosku ya yang bisa saya ulas jika ada salah kata atau mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya bisa langsung ditanyakan di kolom komentar kalau misalkan bos-bosku ingin fast respon bisa langsung hubungi WA yang tertera di kolom deskripsi atau mungkin bosku yang ingin melakukan orderan tapi jauh dari Malang Jauh dari Jawa Timur bisa langsung channel ada di situ. Ya ini juga saya, Kita ini juga kembangkan untuk di kita juga bu mulai buka di Shopee Jadi transaksi semua Aman Oh iya satu lagi sebelum saya akhiri bosku 120 itu nggak ada standar samping bosku ya Jadi kalau misalkan pemakainya Aka apa pemakainya nggak nggak biasa standar belakang karena berat jadi nggak disarankan untuk 120. Nah mungkin itu aja sekian dari saya salam listrik bosku.